Merujuk hasil dari tim penetapan harga tandan buah segar (TBS) sawit Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) periode I Desember 2022 ditetapkan pada Senin 12 Desember 2022 telah menyepakati sawit umur 10-20 tahun turun 41,58 rupiah per kilo menjadi 2.598,70 rupiah per kilo. Rapat berikutnya akan dilaksanakan pada Senin 19 Desember 2022.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 Sawit umur 5 tahun 2381,51 rupiah per kilo. Sawit umur 6 tahun 2428,04 rupiah per kilo. Sawit umur 7 tahun 2469,83 rupiah per kilo. Sawit umur 8 tahun 2508 rupiah per kilo. Sementara sawit umur 9 tahun 2540,34 rupiah per kilo. Sawit umur Oktober 20 tahun 2598,70 rupiah per kilo. Sawit umur 21 tahun 2565,50 rupiah per kilo. Sawit umur 22 tahun 2536,79 rupiah per kilo. Sawit umur 23 tahun 2502,76 rupiah per kilo. Sawit umur 24 tahun 2463,88 rupiah per kilo dan sawit umur 25 tahun Rp2.380,25 per kilo. Harga minyak sawit mentah, CPO, ditetapkan Rp11.947,51 per kilo dan harga inti kelapa sawit, kernel, Rp5.340,43 per kilo dengan indeks K91,14%. Sekian harga sawit untuk tanggal 14 Desember 2022.